Suasana menjadi gelap Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu Berangsur-angsur Suasana menjadi tenang kembali Pembeli ini mulai membuka matanya Betapa kaget dirinya Ternyata dia sekarang berada di atas Tumpukan sampah Tempat yang tadinya dikira Mas Tidil Haram Ternyata tempat pembuangan sampah Setelah beberapa hari Bersama Wali Paidi Si murid Torikoh ini menghadap kepada guru mursyidnya Guna melaporkan peristiwa yang dialaminya Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampean udah ditunggu Mas Yai di depan musalah pondok." "Loh, Yai sudah menunggu tuh? jawab si murid. "Iya, kak. Tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat dua kopi dan beliau berpesan, "Setelah membuat kopi, tolong taruh di depan musalah dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang." Terang, kawan si murid mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma satu daun pintunya dengan ukuran 1 meter x dua meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Bah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sud sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok dan di depannya ada dua cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai sedangkan kawannya pergi tidak mau ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Dan inilah salah satu adab sang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna Tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu Apa maksud semua itu? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata Kamu kan jelas pernah mendengar, kata Nabi bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak gas turi hadapan Allah Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Si murid bertanya lagi, Apakah Kang Paidi ini juga orang toriko? Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk toriko perilakunya sudah sangat bertorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang aur-auran itu hanya untuk menutupi keserjatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orangnya tidak punya seunson kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun malik. Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi, mengapa bukan I ya sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Makkah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid itu. Haha, <tuh> itu memang tugas Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan muselah Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat lain, Wali Paidi sedang kedatangan seseorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. Kang. Saya ingin sekali bisa berangkat haji Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya berangkat haji kita orang tersebut Saya tidak bisa Coba sampaian minta kepada yai yang lebih mengerti soal itu Saya ini orang bodoh Jawab Wali Paidi tidak kan? Saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampailah yang bisa menunjukkan jalan tersebut Bantah orang tersebut Baiklah kalau sampean memaksa, sehabis sholat subuh sampean baca surat yasin sebanyak tujuh kali. Kalau ada apa-apa, sampean kesini lagi. Jawab wali Paidi. Setelah orang tersebut membaca selama satu bulan, tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada wali Paidi. Tidak ada apa-apa, Kang. Kata orang yang kepingin haji ini. Kalau begitu, bacaan surat yasinnya ditambah surat waqiah sebanyak tujuh kali. Nanti kalau ada apa-apa, sampean kesini lagi. Kata wali Paidi. Setelah dibaca selama satu bulan, surat yasin dan surat waqi'ah ini tetap tidak mengeluarkan tanda-tanda. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut. Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampaian akan terangkat haji. Hahaha Orang yang kepengin Hadi ini tertawa terbahak-bahak Mendengar jawaban Wali Paidi Anukan Katanya para Kiai Hadi itu tidak hanya ibadah rohani saja Tetapi juga ibadah jasadi terutama ibadah dengan hondo Ataupun duit Jawab Wali Paidi dengan mimik serius Tapi terlihat Wali Paidi menyusuri jalan Pergi tanpa arah dan tujuan Dia hanya berjalan dan berjalan Lupa makan dan minum Wali Paidi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya Mulai banyak orang yang sekarang memanggilnya Gus Memanggilnya Kiai Bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai Ada saja orang yang memerlukan bantuannya Soal jodoh, soal penglaris dan ada juga yang hanya meminta barokah dan doa Dan yang paling berat ada yang meminta diakui sebagai murid Wali Paidi merasa terusik dia kepengin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjualnya wangi dengan pengajar Alifan Alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba pingin membangun musalahnya Wali Paidi pingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai Dia mendekati bibir sungai Dilihatnya airnya yang begitu jernih Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya Lalu Wali Paidi memperbaharui wuduknya Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci ataupun punya wuduk Atau bahasa ngaji Sa'paran-parannya na'imun wuduk setelah hudur, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya Orang itu sedang memancing Wali Paidi mendekati orang itu Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan Melihat wajahnya dan tiba-tiba saja hati Wali Paidi semakin dentram ketika melihat orang ini Wali Paidi mau mengucapkan salam tapi kedahuluan orang tersebut Assalamualaikum Kang Paidi Ucap orang itu Waalaikumsalam Kalau boleh tahu siapakah anda? Tanya Woli Paidi keheranan Untuk saat ini nama ku syukran fahmi Jawab orang itu Woli Paidi terdiam Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut Dan tiba-tiba saja Sikap Woli Paidi berubah dengan sendirinya Tanpa ia sadari.